I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hell a bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god she's such a tease. Been lit, sprues, Halo, ketemu lagi Sobat Kaleng Coklat Kali ini aku mau pasang GoPro di merpatiku Dan aku mau terbangkan si Merpati di lapangan Jadi nanti saudara-saudara uh, muslim sedang merayakan uh, hari raya dan sedang sholat id Saya akan terbangkan Merpati agar si Merpati merekam saudara-saudara muslim yang sedang sholat id nah, sebelumnya selamat hari raya buat kawan-kawanku yang muslim semoga semakin diberkati dan semakin sukses oke, okay, kita jalan ke lapangan kasian oke, okay. oke, okay, ini sekarang aku perjalanan menuju ke lapangan kasian sekali lagi buat saudara-saudara muslim selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin dan semoga semakin diberkati amin, amin, amin dan jangan lupa like dan subscribe ya nah ini kita menuju ke lapangan kasian kita mau terbangin ano, ah, mau terbangin nah ini malah di jalan ada mercon nih wuh, oh, tuh, tuh, baru wih, wih, mantap, mantap wah itu, keren, keren mas <laughs> wah di perjalanan ada yang hidupin mercon tapi gila ya, tengah jalan asem untung nggak pas aku lewat ya kalau pas lewat, kaget juga itu tadi Yo wow. kita menuju, apaan? kasihan eh, rame ya Oh di lapangan tapi masih banyak guys, masih rame masih rame nih kita akan terbangkan dari seberang sana ya Uh, masih rame, masih rame, masih rame wah itu rame banget nah oke okay. kita mau terbangkan ya nah pak nah. kita mau terbangkan, jadi ini masih rame suasananya guys nah Oh, ada bapak-bapak juga. Nah, oke, okay. ini jadi merpati gendong kubronnya. Dah aku pasang ini akan aku terbangin ya. Ini udah selesai ya, udah bubar. Jadi harus cepat-cepat. Wah, nah. ayo kita hidupkan dulu. Oke okay ya, ini udah siap ya. Oke, okay, kita hidupkan. So, oke, okay, ini perpatinya udah bawa Gopro akan kita terbangkan nah, nih nih masih masih ramai ya, semoga masih dapat momennya untuk saudara-saudara, oke okay, tuh, masih ramai banget oke, okay, super mongol supaya ke depan Oke, okay, ini rekaman dari punggung murtinya kawan-kawan. Sudah lama ya kita nggak merpati, merpati gendong kamera karena kemarin ada tragedi Dimana mana siju hilang dengan kuprunya sedih banget. Nah ini aku baru merakit kupru lagi jadi masih belum dapet settingan yang terlalu maksimal. Kepalanya jadi nggak kelihatan ya dan masih agak terlalu goyang, Mbak apa-apa dan ini kawan-kawan lihat suasana sholat id di lapangan kasihan aku rasanya kayak senang banget lihatnya karena Akhirnya bisa lihat saudara-saudara muslim berkumpul bersama bareng-bareng Ibadah bareng Tentunya nenangin banget Yang dimana kita habis Pandemi Dimana dikurung selama dua tahun ya kawan-kawan Kita bisa lihat dari punggung merpati Nah ini merpatinya merpati jenis Balap, kos balap Jadi dia memang terbangnya rendah dan kencang Jadi ini video aku slowmo 40% kawan-kawan dalam 40 karena dia sangat cepat sekali jalannya dan terbang rendah. Oke, begitu selamat menikmati videonya kawan-kawan. Semoga di hari yang besar ini kawan-kawan semakin sukses. Mohon maaf like dan pati. Lupa like dan subscribe.